Suka kepret kepret suka, kepret. Sistem pelik kepret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sakong Dumadi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi bi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Rabi' bi barukatihim, wahdiin al husnah bi hurmatihim. Rabi' fa'nfahna bi barukatihim, wahdiin al husnah bi hurmatihim. Saudara sekalian, kami khusus Akhinagiram, Ustaz Pejuang Bustami yang kami hormati dan kami muliakan. Spesial pada malam hari ini Al-Faqir ingin beristighfar rahim, istighfar rahim, istighfar silaturahmi dengan yang terkuat yang ada di museum Dukun Santet tepatnya di Padepokan Antigalau miliknya al Ustad Ustadz Ujang Bistomi jadi beliau punya wisata untuk dukun santet, ya, wisata dukun santet mungkin dari barang-barang di sana. Itu mungkin ada keris, ada pocong, kuntilanak, sebagainya. Ini sangat-sangat banyak sekali. Itu pada malam hari ini, dengan kerendahan hati, saya minta izin beliau. Walaupun sudah lewat media sosial, ya, tapi saya juga minta izin beliau, minta ridhonya, relanya untuk silaturahim dengan penunggu gaib yang terkuat yang ada di museum dukun santet milik beliau. Barindah Allah, barindah Rasulullah, Muhammad Nabi Assalamualaikum,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 Ridha nya Allah Barukai pun Rasulullah Barukai pun Salawat Barukai pun Ustadz Ya Allah Hadirkan Ya Allah Ablu Kaib yang terkuat Yang mendingan kami Kami silaturahim rahim Kami ingin ngobrol baik Yang terkuat Penunggu yang, yang, yang terkuat di padepokan Bokan Mereka yang terkuat di museum Pen santa miliknya, kuasa menjadikan Ya Allah, dihadirkan Allah. Allah masuk. Allah daya positif masuk daya positif Allah dengan rintanya Allah kepada Rasulullah dalam persahabatan karena Allah saleh mengenal sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saleh atas junjungan sallallahu alaihi wasallam saleh atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu aamiin selaras dengan nyaman nyaman selalu berkah berdoa ya Allah berkaya Rasulullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Hai pertemuan ini sebetulnya saya ini doa. Allah, <tuh> <tuh> oh. dulu, dulu saya suka kayak dulu. Sekarang enggak ya. kalau kamu masih suka? Harus. dulu saya gitu. <tuh>. <tuh <mummy> <though> Boleh tahu siapa ini? bilang, "Kenalan, biar tahu, setelah sudah kita tahu, jaga, Penjaga di museum emosional, Ujang. emosional, sampai siapa? Kang Ujang atau emosional, Ujang Bustami Kang emosional, jaga emosional, Iya emosional, jaga emosional, jaga Jenengan hmm. dari apa ini? Gerongan apa? Biar tahu ini. Hmm. Apa? was hmm. Alhamdulillah. Tak boleh tahu namanya. Tak boleh. Nah, boleh. Biar hati malah iya nggak apa-apa. Wah, senang saya tidak dirahasiakan. Hmm. Saya kali segala lagi jalan-jalan di sini ya. Ya sekali-kali jalan-jalan di sini tidak ada yang digabrat tidak <laughs> ada yang digabrat di sini baik-baik kenalan dengan gaibnya yang di sini ya ya kenalan Allah. kenalan Saya sesuai silaturahmi ya. biar saling kenal ya, saling kenal. Ya sampai juga sekali-kali jalan-jalan di start sini ya. Damai, this is damai. Damai. Hmm. Nama damai, ya. Ada apa ini? Saya ingin kenal saja. Kebenen kenal silaturahim. Saya sebenarnya pecinta juga saya suka dengan Mustarjang Bustami. Ah, kalau cinta sholawatan. Iya. Berpanak sholawat. Iya. Sya Allah. Saya juga suka sangat suka. Jadikan sholawat. Berpanak sholawat. Iya. Sya Allah. Apa betul sampean itu yang termasuk yang terkuat di sana? Ah. Kenapa kamu banyak di sana? Banyak setiap pondok di sana ada hmm, memang dia juga memang disebagian situ ya memang museum musio untuk itu ya saya hmm. Oke, dipercaya, memang dipercaya ya untuk wisata itu ya itu dia memang apa juga ada pondoknya ya ada pesantren hmm. juga ada Beliau orang kaya juga ya sangat Terbawan terbawa terbawaan Ya, basicnya beliau dari pesantren ya. Oh. Bisa kalau sampean ceritakan sedikit tentang yang museum di sana, sepegetahuan sampean. Kamu coba sampean cerita. Masya Allah itu. Hmm. Mana simbol? Pada benda, -benda berharga. Hmm. Alat cendek. Oh, di sana semua. Ya. Ada yang macam-macam bentuk. Ya. Hmm. Itu semua media. media. Hmm. perantara. Hmm. Lengkap di sana ya. ya. Bahkan ada rambut juga ada. Apa? Rambut. Hmm. Rambut dekat -dekat. Oh ada juga. Aduh. Ada tempat juga untuk meditasi hmm. juga ya, di tempat untuk saka ya. untuk tenangkan diri juga ada, lengkap ya di sana. Nah. Tapi aman aja di sana ya. Aman. aman. Nah, ya suasananya ya. bagi orang yang pecinta hal-hal yang mistis, pecinta dunia gaib, bisa. Bebas siapa susana, saja. Bisa. Banyak banget. Yang Bebas. Tujuan beliau juga untuk itu mengenalkan juga ya nah, mengenalkan supaya tidak takut saya tidak takut dengan sadat-sadat iya. berat-berat-berat hanya takut sama Allah iya sama. iya tujuannya itu nah. dia beliau tadi Allah Dia juga emang dianugerai oleh Allah kelebihan ya nah. apa yang saya ingin tahu tentang beliau sering hai, mm -hmm. dalam kuat hai, hai, hai, musuh hai, mm -hmm. untuk hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ketakutnya beliau ya. kuat ya hai, Aja juga kuat pendamping di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, beliau tidak, tidak mengembangkan pendamping, hanya minta pertolongan kepada Allah, iya. tidak mengadalkan iya sudah bisa beliau, hmm. tahu sudah mancing, tahu kenyang sudah bagus walaupun beliau sadar hmm. bahwa pendampingnya banyak, hmm. tapi tidak dijadikan pendampingan betul, saya percaya keris-keris beliau juga banyak uh, rekan-rekan yang terhitung pada uh, ya? benda-benda kesayangan tuk tukat. Mm Heeh, -hmm, tuk -tuk. mm -hmm. pada datang Insya Allah. ke sana. Insyaallah. Kamu sehat? Tak apa-apa? main mm -hmm. mainan di toko itu. Iya, iya, insyaallah. Mm. Tapi coba oh, ya. Ke oh, sana. Ciao. Ini mungkin saya hanya ke sana ini. Saya ke "Catatan aja catatan ada sampai juga menghalau mungkin mungkin ada serangan-serangan juga serangan bantu catatan catatan catatan catatan catatan saya catatan catatan catatan catatan catatan benar catatan ada hubungannya dengan itu enggak batas untuk batas nah, atas, ya. mm -mm, atas yang hubungannya dengan di museum itu ya sana itu apa yang di sana itu jilnya muslim semua enggak atau campur-campur campur ya banyak yang belum misalkan yang belum ya? misalkan hmm. soalnya kan ada kadang-kadang beliau pas habis itu ya habis apa sebenarnya lampasan itu ya ya pastanya ya, ya. Banyak mm -mm. Itu. Hmm, yang berontak itu yang berlipung-lipung sakal daripada disalahgunakan mm -hmm. ke orang-orang jahat dibawa beliau untuk nah, mengamankan ya gitu ya itu banyak yang Nah berontak mm -hmm. kalau di kan itu benda itu kalau di tangan orang jahat jadi jahat mm -hmm. di tangan orang beliau orang baik jadi baik ya itu. Nah, Iya dalam pusaka itu yang menguasai pusaka atau pendapat-pendapat tua hmm. memang mata kerjaan bisa mempengaruhi yang memegang hmm. iya energinya itu pokoknya ya nggak ya. mengaruhi yang menggantikan energinya tembol ya, sombongnya nggak sombongnya hmm. kalau boleh tahu kadang sempat benturan energi nggak sana itu terjadi benturan energi nggak sering nggak sering itu, itu. Yang -mui -mui itu yang -yang -yang kandang benturan, itu, maksudnya mm. itu ya, itu ya, maksudnya itu ya, itu suka maksudnya itu ya, itu karena dari itu ya, maksudnya ada ya, maksudnya itu ya, kotam itu ya, maksudnya itu itu kadang benturan itu ya, saya sudah bilang itu ya, mm. maksudnya itu ya, maksudnya itu itu ya, itu ya, ya, yang terkuat, yang terkuat itu bentuk raksasa saya. tapi ada juga yang, yang apa, sebagian ya mungkin dari ya yang, yang utamnya dari yang, yang islam, islam- islam itu banyak yang yang belum islam ya yang masih jahat-jahat banyak juga ya dan posaka-posaka itu banyak hampir semua tidak hmm. ya. mengenal kamu iya hanya mengenal kesatian hmm. dengan tebal-tebal iya hmm. Dan setelah dibawa gak cerogan lagi banyak yang berotak hmm. diacukkan sama kang ujang yang sudah ditauin itu termasuk kuat tenang ya berikan kuatan oleh Allah tauhidnya mantap gimana tauhidnya pangeran mantap juga ada, saya ada bintang Tullah Selanjutnya Gunung Jati juga, termasuk ya Allah bikin beliau juga ya Selanjutnya Gunung Jati ada keturunan Doreo dari-dari situ ya, masih ada Keturunan, berkasihnya Waliullah juga ada Saya gak Iya gak berani, gak. ya <gnesin> ya Alhamdulillah, ya saya kurang sopan mohon maaf ya Ya saya selatu rohmi Di sini, apa yang di sini Ya, sama-sama kan sama-sama dunia gaib. Kalau Tadi saya pun ketawa, saya lihat saya tadi. Kok ketawa tadi, ada apa? Saya pernah pernah lakukan hal gitu dulu ya. Hmm. Ya. masih Iya, hmm? dulu pernah saya sudah dilupakan. Iya, sudah dilupakan Sekarang sudah nggak, nggak, gitu lagi. Bakan, ya. hmm? lebih apa? Lebih apa Iya, iya, Ya, insyaallah, ya iya ya. Dulu. ya. ya Insyaallah. Kan lagi banyak banyak. Iya, <gir> <gir> saya bertobatlah lah. kadang-kadang dulu emang ada yang jahat, itu kadang nggak ya, tahu lah, emang proses ya. Sekarang satunya jahat ganggu ya. Tapi di tempat di mana gitu aja. Yang penting ya penting nggak lagi dipakar, gitu aja. Nggak nggak saya sakiti sekarang sekarang. Tidak ya. pernah. Benar benar. Iya beda jalur. Iya beda Iya beda. Ya, beda. Iya, bisa saja. maklumi, itu beda-beda. Maklum. Makanya, setiap setiap itu juga memang beda. Itu saya maklumi. Penting saling melengkapi, ya. Saling persyaratan, semuanya tuh jalan karena Allah. Dakwah da da da betul, dakwah, dakwah niatnya karena Allah. Ya, saya serah kemampuannya di mana, dakwah Untuk siar, untuk dakwah, dan semuanya dulu dari. Aswaja ya dia juga aswaja kita juga aswaja. Uh, dan mungkin itu pada sampaikan, sampaikan untuk pesan kepada pecinta uh, bang apa pecinta Ustaz Ujang Bustomi ya uh, kan. jangan berkunjung sama siung biar saya temani uh, <laughs> <laughs> saya yang melindungi uh, aman saja aman, aman. Ya, Silakan datang. Mm -mm. Jadi, mainan pun dekat pocong, pelolong apa itu sekan pelak, sekan kepet. Hmm. Jangan takut. Mm -hmm. Takut hanya pada Allah. Pada ya, Allah. Jadi kan sholat, berbanyak sholawat. Iya, itu pesannya ya. Jadi main sana saya takut, ya, ya saya takut. Dengan ada itu kan gaib, ada yang maha gaib. Untuk dihati, ya untuk hati ya begitu biar nggak terlalu menakutkan itu ayy, ya untuk edukasi ya, untuk untuk pendidikan lah saya ini boleh minta ini apa minta itu minta apa Selamat kang jeng boleh saya mau terima ya sudah ya kita tutupnya ya sebelum sebelum sampai ke sana saya baca itu ya tadi akan siapa ini, ini untuk kamu untuk siapa ini untuk kang jeng ya untuk kang jeng dan Allah sihat dihormatin ya dikuatkan oleh Allah Amin. tetap dakwah di jalan Allah Amin. ya dalam lindungannya Allah panjang umur, Amin. umur yang barokah ya dikuatkan Amin. oleh Allah dikuatkan ah, dijauhkan dari fitnah Iya juga, ya, juga sampai juga juga dikuatkan oleh Allah Amin. ya kita benar berang Allahumma salli. Ala Muhammad Ya Rabbis Alayhi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbis Alayhi hiwasannim rabbi fangfa'na bi barakatin wahdina al husna bi khurmatin rabbi fangfa'na bi bar dihukumatihim wahdi husna bi salamu ala, salamu ala, salamu ala. semua semua di alam manapun diliputi Nur Muhammad diliputi selawat semuanya dibahagiakan oleh Allah dirahmati oleh Allah Um, dimensi alam manapun dirahmati Allah dibahagiakan Allah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Um, alhamdulillah, nyaman ya sama-sama. Hmm. Ya, Tuhan. sehat. Terima kasih sama. -sama. Ya, sama-sama. Ini juga tambah yang sesuatu untuk kamu juga ya, Hadiah makanan apa pun hadiah untuk yang disukai dia. Allah. Suka itu dia, suka itu. Coba tamu berikan yang senang dia, kata Allah. Terima kasih. So, dia tamu, boleh saya makan di sini saya makan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bendungnya juga makanya senang. Jadi ya. bawa nanti tidak bawa oleh oleh nggak sana. Sama yang cukup cukup sama teman-temannya semua kasih keselamatan. kesana juga ya selamat. ya Allah kuasa punya dari pada semua. Nggak bisa di sana hamba-hamba Allah yang disana semua hamba Allah sangat biar senang, karena dan kalau Allah satu daya hmm. Alhamdulillah saya salam takdim saya kepada beliau sama hormat saya kepada beliau ya Insyaallah ya Al-Fakir yang biasa ini ya kirim salam takzim kepada Ustaz Ujang Bustami ya. terima kasih sama-sama. sama-sama. Ya, kita salam -salam. terima kasih. Ya, salam dan persahabatan dan Allah. Ya. Allah, lantai -lantai Allah. Ya. Terima kasih ya. Jalan, ya sekarang tapi mungkin bisa tugas kembali tambah kuat disana tambah nyaman ya, ya. ya. Waalaikumsalam <tuh> tukang -tukang salam kami kepada beliau dan juga yang ngefan atau pecinta beliau semoga mendapatkan barokah sholawat dan mendapat syafaat bagi Rasulullah Muhammad SAW di dunia mulia bahagia sampai di akhirat terus amalkan sholawat dan terus sholat jangan sampai ditinggalkan baik sholat segi syariat atau sholat yang sekian sudah sampai ke hakikat sebuah kapasitas masing-masing yang penting dijalani semua karena Allah semua mengharap ridhonya Allah li, lila billah dan minallah dan tujuannya ilah yang tak maksud wa adini mahafadaka wa marifataka niatnya sudah sekalian mohon maaf apabila kurang sopan atau ada hal apapun yang kurang berkenan di hati saudara ku sekalian kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya mudah-mudahan ada hikmah ada manfaatnya bagi saudara, saudara sekalian tambah cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah dan cinta bersholawat akhir kalam izin nasirul wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.